Hai Abdagung Hai Bismillahi warrahmani ya uh, aku memulai dengan nama Allah ar-Rahmuan Rahmani ya, Dialah yang Maha Rahman. Jadi kita sudah menjelaskan apa perbedaan makna antara Rahman dan Rahim. Jadi Rahman itu teman-teman semua perbedaannya karena dia ada tambahan dua huruf maka ulama ahli tafsir yang yang berangkat dari ilmu huruf mengatakan ini kasih sayang Allah meliputi semua makhluk baik itu makhluk yang mukmin ataupun yang tidak mukmin, ya uh, yang kafir ataupun yang tidak kafir, maka kita lihat orang-orang yang kafir itu orang-orang uh, yang tidak percaya Allah, ya dia masih bisa bernafas di bumi Allah. Padahal dalam Al-Qur'an Allah mengatakan uh, warudhulahil luas ya bumi Allah itu luas. Nah dalam hal ini uh, kita tidak boleh cemburu kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu tapi dia menikmati itu. Mereka sedang menikmati jatahnya mendapatkan rahmat, ya. Jadi semuanya dapat rahmat. Jangan heran juga ya, ilmu perdukunan itu teman-teman, itu menyebut nama Allah lah ya. Lalu jatahnya di mana? Jatahnya itu di kalimat rahman. Makanya dukun-dukun mustajab juga doanya. Iblis itu kenapa masih diberi hak untuk untuk menggoda kita? Kenapa? Karena Iblis meminta dengan eh, nama Allah dan sifatnya izah. Lalu dengan rahmannya Iblis bisa menggoda kita semua. Uh, adapun Ar-Rahim uh, nanti hanya diperoleh oleh mu'min. Nah, dalam hadis Imam Muslim dikatakan Innalillahi Sesungguhnya Allah Ta'ala Mempunyai 100 rahmat, satunya dibagikan dari awal penciptaan alam dunia sampai akhir, sedangkan nanti 99-nya hanya diberikan untuk uh, mukmin. Jadi surga itu bukan tujuh tingkat teman-teman semua tujuh, surga itu ada ada lebih dari itu. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan 100 tingkat. Nah, itulah rahim itulah nanti yang akan kita nikmati. Uh, dan yang menarik apa? Allah Ta'ala menyebut kekasihnya Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Ar-Rahim. Dua ayat terakhir dari surat Tawbah. Hmm. Wabil muminina Raufur Rahim. Jadi Rasulullah SAW di, diceritakan di situ telah datang kepadamu seorang Rasul yang dia sangat galau kalau kamu itu susah. Dan di ujung dikatakan terhadap orang-orang beriman Raufun Maha uh, sangat sangat pengasih dan sangat menyayang uh, Raufun Rahim teman-teman semua uh, banyak yang bertanya kepada kita loh kok uh, Rasulullah disebut Rahim itu kan nama Allah bukan begitu ya Allah itu membolehkan beberapa nama yang dipunyai oleh dirinya lalu disematkan kepada selain dirinya yaitu makhluknya nah, salah satunya adalah Rahim nah, Kalimat Rahim tadi kita sudah katakan ar Rahim artinya Kasih sayang Allah Yang Allah berikan khusus Untuk para kekasihnya Jadi sebenarnya ketika ada Terjemahan Rahman Yang maha pengasih, Rahim Itu hanya pilihan diksi Kalimat yang yang dilakukan oleh Ulama-ulama uh, kita Di negeri ini, sebenarnya Rahman Rahim itu artinya sama, kasih sayang Ya tapi kasih sayang yang sifat umum. Nah, inilah yang sekarang sedang kita perebutkan dengan mencari nafkah, mencari ma'isyah, mencari pekerjaan, mencari uang, cari kesehatan. Nah itu di Rahman. Kita dan orang berim, orang-orang yang tidak beriman sama. Sama persis ya. Mereka kenyang, kita bisa kenyang. Mereka kaya, kita bisa kaya. Mereka miskin, kita juga bisa miskin. Sama juga. Tapi nanti di akhirat itu akan berbeda semua. Nah, dalam hal ini Uh, kalimat tadi ya, abda'u bismillahi aku memulai dengan nama Allah Ta'ala ya, ar-rahwar rahman, dialah yang rahman uh, dan rahim ya, uh, disebutkan kedua-duanya apakah ini kemudian memperteli Al-Quran tidak, ini bismillah sebagai doa uh, ini pun nanti akan menjawab pertanyaan uh, kaum wanita, kaum perempuan Bolehkah baca Bismillahirrahmanirrahim di saat kita lagi, eh, maksud kita, maksudnya perempuannya lagi haid? Ya, boleh, karena itu bukan sebagai Al-Quran, dia sebagai doa gitu ya, baik. <tuh>